Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada umur. Saya tuh kemarin-kemarin merenung. lah ya, terus buat apa ya hidup ya kalau terus mati? Buat apa ya hidup kalau terus mati? Mau seribu tahun ya tetap mati. Punya rumah, punya mobil, punya perusahaan, terus mati. Kalau mati di dipendem. Masih beruntung kalau dipendem. Kalau nggak sempat dipendem, ya, dibakar, entah diapakan, belum tentu kan dikuburkan. Ada yang hilang, ya, ada yang hilang, ada yang dimakan ikan. Naudzubillahmin, minta Seribu tahun hidup terus, apa ma. mati, dan jenengan mau mau nyari yang dibuat hidup atau nyari yang dibuat mati. Nah, itu pinter yang barusan teriak di atas, buat mati itu pinter kalau hidup cari buat buat hidup nah terus ditinggal, berarti bodoh hidup cari duit yang banyak hidup cari pangkat yang, yang tinggi hidup cari pengikut ya yang banyak setelah itu diapakan? tinggal ya, bisa jadi kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan punya pengikut banyak tiba-tiba pengikutnya beralih jadi apa pembenci punya pangkat tinggi tiba-tiba dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi terhina punya harta banyak eh hartanya pergi meninggalkan dia bangkrut pailit jadi miskin jadi su susah atau opsi yang kedua kitanya yang meninggalkan yaitu isbat isbat itu apa mati ya kitanya mah mati, ya mudah-mudahan panjang umurnya eh, tapi tetap mati menjenengan mau umurnya 1000 tahun, panjang atau pendek itu panjang, terus apa mati mau 2000 tahun, terus apa lagi? mati mau panjang umur seumur dunia, sampai kiamat tiba, terus apa mati, nah sekarang mau cari yang buat hidup atau cari yang buat mati ya yang bodoh, yang cari buat hidup karena akan ditinggal. akan ditinggal cari yang buat mati kalau kita cari yang buat mati pasti hidup pasti hidup semua keperluan hidup akan dikasih sama Allah ta'ala tanpa ruwet tanpa susah payah yang buat ruwet susah hidup karena mikir hidup bodoh kita ini urib kok mikir urib terus lu mikir apa Beb? iya bodoh itu orang hidup kok mikir hidup, orang hidup tuh nggak suruh mikir hidup kok sejak kapan ada orang hidup suruh mikir hidup orang hidup suruh mikir apa? mati disuruh mikir, mati mikir kubur, mikir surga mikir nerak? neraka makanya mulai sekarang enggak usah rut urusan hidup ada orang utang enggak bayar seikhlas no. mikir mati sanggup, mikir loh, mikir model-model hubud dunia ini namanya orang orang utang gak bayar jenengan pikiri pusing atau gak pusing pusing, betul kan mau hidup pusing gak mau, jadi kalau ada orang utang gak mau bayar, enaknya diapakan ikhlas kan ya Allah, saya niati untuk mati saya nanti dulu ada orang rentenir zaman Nabi Nabi terdahulu rentenir haram dosa Cuman dia punya pembukuan yang bagus, semua ditulis, ya biasa kan kontenir pembukuannya bagus ya. Nah, betul ya, nama novel, hutang 5 miliar, misal gitu ya, tanggal hutang, tanggal sekian, bunga per hari, ya sekian, ini kepepet, dipaksa ya. Terakhir, ujung-ujungnya sudah setahun nggak pernah bisa mbak, bayar. Berarti miskin, kok miskin? Miskin, kok? bisa bayar serupiah pun nggak bisa bayar. Nah, ini orang yang dari terdahulu ini, utangnya siapapun dia tulis, dia ngutangi, ditulis semua. Nah, kalau di akhir bulan dilihat, kok nggak bisa bayar? Besoknya nggak bisa bayar, dia ngomong sama bendaharanya itu yang nggak bisa bayar. Coret, coret, tulis sih. Lunas rentenir keren, ya. Ditiru lunasnya, jangan ditiru rentenirnya. Harok hasilnya apa? Subhanallah, dia meninggal dunia, dosanya banyak, sama Allah diampuni semua. Kenapa? Kata Allah, "Aku malu kalau nyeksanya." Nah, dia di dunia suka melunaskan hutangnya orang-orang yang tidak mampu bayar hutang, maka sekarang dia tidak mampu bayar dosanya aku yang melunaskan dosanya ayo mau ndak? kalau ada orang hutang sama jenengan gak bisa bayar jenengan ikhlas kan alah karena masih mikir hidup karena masih mikir hidup kalau mikirnya mati enteng bis, pek, ikhlas sorgo, masya Allah. sanggup ada orang benci sama kita, musuhin kita, fitnah kita, menganiaya kita. Maafkan, bisa sana Angel, sakitnya tuh bukan cuma di sini, di kenapa toh Mbak? Saya itu dikhianati dia nanti bagaimana, Diampuni uang saya dilarikan, saya dipain tangan, dipukulin maafkan pak, wa'fu aman sabda Nabi Muhammad SAW, wa'fu, wa'fu sama waqfir itu beda kalau waqfir cuma tutupi, salahnya, kalau wa'fu hapuskan, salahnya gak usah diinget-inget lagi, hapus, gak punya salah, wa'fu aman tholamak orang-orang yang punya Salah dolim sama kamu, waafu, lupakan kedolimannya, maafkan kota. Sanggup buatan? Gak sanggup. Kenapa? Mikir urem, mikir hidup. Kalau mikir mati, Oh kalau saya maafkan orang pasti saya akan dimaafkan sama Allah Taala. Saya butuh maafnya Allah Taala. Jadi enak mikir mati atau mikir hidup? Enak mikir mati atau mikir hidup? Hello. Mikir mati atau mikir hidup? Bingung? Wes, nggak usah mikir. Kalau bingung nggak usah meh, mikir. Ya. Jadi itu wasiat saya untuk diri saya sendiri dan buat yang dengar mau ngikutin, boleh nggak ngikutin ya? Nggak apa-apa. Nggak ngikutin juga nggak? Nggak apa-apa. Apa tadi wasiatnya? Ojo mikir, urep, tapi mikir mati. Mikir mati itu bukan, aku takut mati, nanti dicabut malaikat bagaimana, bukan begitu Bukan itu, mikir mati itu memikirkan nanti husnul khotimah atau tidak Mikir mati itu memikirkan dikubur kira-kira selamat atau ti tidak Mikir mati itu mikir kira-kira surga atau neraka, itu namanya mikir mati Orang yang rajin mikir mati, pasti hidupnya enak Pasti hidupnya enak tapi karena kita rajin mikir urep, maka hidupnya ruwet